Beberapa anggota TNI terlihat menangkap preman yang melakukan pungli pada sopir truk. Dalam video tersebut, preman itu mengaku melakukan aksi pungli atas perintah seorang oknum polisi. Sekarang saya tanya, maksud kamu minta-minta uang ke sopir truk itu apa? Yang nyuruh siapa? Tanya anggota TNI. Iya, tapi pas ke posnya nggak ada kan? Nggak ada polisi yang tadi jawab preman itu. Berarti kan kamu bohong, akal-akalan kamu ujar anggota TNI. Enggak demi Allah jawabnya. Yang nyuruh berarti bukan polisi kan? tanya anggota TNI lagi. Polisi jawabnya lagi. Yang nyuruh polisi, namanya siapa, tanyanya. Nah itu saya lupa, jawab preman itu. Mendengar jawaban preman itu, anggota TNI lantas mengancam, akan menenggelamkannya di sungai Citarum. Mengetahui hal tersebut, preman itu pun merengek dan menangis. Namanya lupa, bawa ke sungai Citarum kata anggota TNI. Jangan atau pak, jawabnya merengek. Satu kali siapa namanya? Tanya anggota TNI lagi. Bentar, kata pria itu sambil berpikir. Dua kali, tiga kali ini bawa ke sungai Citarum saya tenggelamkan kamu, ujar anggota TNI. Pria itu masih tampak berpikir saat ditanya nama oknum polisi yang menyuruhnya. Ia berkali-kali berlagak lupa saat ditanya. Kamu minta-minta uang ke sopir truk kan? Uangnya dikasihkan ke siapa saja? Tanya anggota TNI Buat saya sendiri, sumpah demi Allah jawab preman itu Kamu tadi bilang disuruh polisi, kata anggota TNI Ya disuruh polisi, kan saya yang izin Pak izin dulu, itu tanggang jawab kamu Saya enggak ikut campur, katanya jawabnya Jujur uang yang kamu dapat dari sopir truk kamu kasih ke siapa? Tanya anggota TNI lagi Kesaya saya ambil jawab preman tersebut hitungan ke-10 kita putar ke Sungai Citarum tegas anggota TNI Sumpah demi Allah Bapak jangan dibuang katanya merengek Tiga pilihan pengen mati pengen hidup atau enggak ngulangin lagi tanya anggota TNI Enggak ngulangin lagi jawab preman itu Benar tanya anggota TNI Demi Allah benar jawabnya di akhir video anggota TNI tampak membawa preman itu ke rumahnya untuk bertemu dengan orang tua sang preman Reaksi para netizen Melihat unggahan tersebut para netizen pun memberikan beragam komentarnya Seperti para netizen berikut ini Semangat Bapak TNI di seluruh Indonesia tulis Banu Wantoro Keren Pak maju terus TNI bravo sambung Tanto AA Motor Bravo buat Bapak TNI imbuh Lili Yanti Tegas dan disiplin merupakan salah satu gambaran anggota TNI Ketegasan anggota TNI pun kerap kali terlihat Salah satunya dalam video berikut ini Video berikut ini memperlihatkan anggota TNI Menangkap preman yang melakukan pungutan liar atau pungli Preman itu diketahui melakukan pungli kepada sopir-sopir truk Saat ditangkap dan diberikan beberapa pertanyaan oleh anggota TNI Preman itu tampak menjawab dengan berbelit-belit Mendengar jawaban dari preman itu Anggota TNI lantas mengancam akan menenggelamkannya